Nah, ya. bisa kan? Hmm. Nih. Ayo. Iya, Mas. Lihat nih. Oh, iya sendiri yang. Piye? Hmm. Iya, iya, enak enak? it's good? ayah boleh minta? boleh minta? minta dong ini hmm hmm hmm hmm it's good wow Nah, enak hmm. Hmm. Nanti, ambil lagi, ambil lagi. Nanti ambil lagi sini. Apa? Ambil lagi, kita jatuh. Jatuh, jatuh. nggak tahu, mana Ambil lagi, ambil lagi. Tidak nah, mana tadi? dari jatuh di sini. Eh. Nah, sih di sini. ini, nah, ini. Nah, ini, loh, jatuh. Nah, ambil. Lagi. <laughs> Lupa. Hmm. Ambil ya Mm. enak enak, sedapik gimana Al? sedapik gimana enak ya